Jadi aku dah buat comparison pergi kat kiri dengan kanan pergi untuk perempuan untuk family lah kat mana spot uh, spot family jumpa semua. Aku pernah sampai kat sini, tempat dia kecil. Kira hmm. maksudnya untuk perempuan dia kecil. Yang ini kira the whole wing tapi half. Yeah, ya, betul. Macam, betul uh, correct, correct. Jadi betul. aku bila dah compare, uh. aku sampai sini. Sen sini ribut sikit untuk uh, nak jumpa binian aku. Maksud aku aku sampai ah. kat sini. First kali kat sini ada babu salam. Macam ramai ah kat sini, kat sini ramai. ramai jadi ramai, aku sampai kat betul, sini. Betul. betul. Aku ini kat selalu kat sini, kat sini orang, orang aku Arab, macam... orang Arab suka dia semayang kat kawasan tu sebab dia keluar ah. kereta, sini adalah parking kereta Left wing, jemaah ah. luar Singaporean hmm. ah, Dan hmm. kata tengok tadi betul, hmm. masuk dia sebelah kiri tu, jemaah perempuan dia punya tempat lebih lapang, lebih luas ah. Jadi aku masuk dekat 33, uh, nanti bina aku ah. masuk dekat yang sini, uh, jadi Je. aku jumpa dekat kawasan Je. sini ini, lah Ini kan kau rajin, kau buat balik tempat ah. ni Itulah <laughs> Tak sebab kan. Bukan uh, oh. Bukan Satu bila Satu bahasa Arab